Kalau di small business, there are no special technologies required. There are many out of the box technology solutions which are to be applied to achieve main business goals. Oke, okay. technologies in the sphere of marketing, accountant solution, etc. Adapun startup, technologies are often times the main product of startup. Even if it not so, startup cannot help but using new technologies to achieve fast growth and scale up. Okay. Jadi, kalau misalnya dilihat di sini, small business ini intinya teknologi itu diaplikasikan. To achieve business or oh, main business goals, gitu. Dan there are no special technologies required. Intinya, teknologi dipakai buat mencapai tujuan utama dari bisnisnya. Oke, okay? nah, sedangkan startup sendiri itu teknologi itu. Kalau ibaratnya adalah e, bagian yang tak terpisahkan gitu. Dari bisnisnya itu sendiri. Karena bisa jadi bisnisnya adalah teknologi main produknya gitu kan. Kalau misalnya enggak juga enggak bisa enggak. Buat pakai teknologi baru untuk ngegrow dan scale up-nya. Remember, tujuan utamanya small business adalah apa? Coba bertahan, bertahan, self-sufficient gitu ya, dan self-sufficient, sufficient. sufficient. Intinya small business diciptakan untuk bertahan Dengan modal yang ada, muterin modal yang ada Terus growth-nya juga terbatas Hanya sampai batas tertentu aja gitu kan Tapi kalau startup Ini tujuannya memang dari awal diciptakan buat growth Buat grow Buat tumbuh, no limitation No limitation sampai Sampai apa? Sampai menguasain pasar gitu loh sampai produknya laku profitnya diambil nanti setelah produknya laku Tapi kalau small business profitnya diambil dari transaksi pertama juga udah harus ada profit gitu Nah di teknologi ini sendiri untuk small business sama startup jadi misalnya kita jualan baju gitu ya. Misalnya di sini jualan baju anak. Di sini kita ambil contoh misalnya case-nya adalah website. Oke. Nah website adalah sebuah teknologi kan. Untuk small business, websitenya dipakai buat jualan. jualan baju anak. Jadi nanti di sini konsumen yang butuh baju anak gitu ya, konsumen yang wait. Jadi di sini konsumen yang butuh baju anak, baju anak itu nanti main ke websitenya. Si small business ini gitu, website baju anaknya jadi biar mereka langsung ke main ke website baju anak buat transaksi gitu. Jadi sebenarnya tanpa website pun mereka bisa transaksi. Intinya gitu, tanpa website pun bisnis model mereka nggak akan terganggu. Misalnya di sini hilang gitu ya, sementara gitu. Mereka belum punya website pun. Mereka tetap ada yang butuh baju anak, langsung di sini beli. Beli baju anak gitu kan, butuh, cari, terus beli, baju anak, dan transaksi gitu. Nah, untuk mempermudah ini, maka diciptakanlah website. Sedangkan startup, misalnya di sini, kalau misalnya dari... Definisi yang aku pahami intinya si startup ini adalah bikin jasanya, jasa buat bikin websitenya gitu. Jadi si website ini adalah bikin jadi si startup ini fokusnya jasa bikin websitenya buat salah satunya uh, apa namanya website jualan baju anak. jualan baju anak misalnya terus bikin lagi website buat jualan baju muslim gitu terus misalnya satu lagi di sini misalnya jualan daster website-nya gitu Nah jadi ketika website ini hilang, startup ini nggak bisa kerja. Gitu. Kalau websitenya hilang, website hilang, ini nggak bisa kerja. Tapi kalau misalnya di sini websitenya hilang, semua bisnis tetap bisa kerja karena mereka intinya bikin website itu buat Gimana caranya konsumen bisa lang bisa tetap transaksi? Gitu loh, bisa lebih cepat proses transaksinya, lebih mempermudah small business ini untuk bisa ngejual lebih banyak. Tapi tanpa website pun mereka bisa jalan. Tapi kalau startup tanpa website, mereka nggak akan bisa bikin website buat jualan baju anak, mereka nggak akan bisa bikin website buat jualan baju muslim atau jualan daster. Gitu, mereka nggak bisa kerja. Intinya, itu, itu perbedaan utama small business sama startup dari teknologi coba apa yang kamu pelajari tulis di komentar oke okay? thank you guys for watching dan langsung aja subscribe terus nyalain notifikasinya biar kamu gak ketinggalan update video selanjutnya